statistik penggunaan uh, software untuk UX tools. Nah, untuk di sisi desain, ini ada sketch itu peringkat pertama, kemudian ada Figma, disusul dengan Adobe XD, ada Adobe Illustrator. Nah, tapi untuk di sini, platform yang mendukung sketch hanyalah Macbook. Tapi uh, untuk Figma, dia multi-platform. Dia bisa digunakan dengan Macbook atau Windows. Atau dia sebenarnya basicnya adalah web browser yang dia cloud. Nah Untuk Adobe, untuk Adobe XD, ini hanya uh, Mac dan Windows. Belum mendukung untuk cloud. Untuk prototyping. Ada Sketch, Invision, Figma Nah untuk yang mendukung cloud Ini ada Invision sama Figma Jadi maksudnya cloud di sini Kita tidak perlu menyimpan dokumen Hasil desain kita di komputer kita secara lokal ya Tapi kita bisa menyimpannya di uh, internet Seperti itu Jadi kita bisa menggunakan Laptop siapa saja untuk membuka desain kita. Ibaratnya kalau si Figma ini adalah Google Doc. Nah, kalau yang di sketch itu adalah Notepad. Seperti itu untuk analogi perbandingannya. Ini di juga ada untuk kita bisa mempelajarin per tools-nya. Tools ini, Nah ini kenapa orang-orang berpindah dari Sketch ke Figma Ini ada beberapa alasan Nah dulu sebenarnya kalau di tempat saya juga pernah menggunakan Sketch Terus dengan beberapa pertimbangan Sekarang kita menggunakan Figma Yang pertama lebih simpel ya Karena ketika kita menggunakan Figma cukup dengan Figma saja tapi kalau ketika kita menggunakan sketch, kita butuh bantuan untuk efficient untuk prototyping, abstract untuk versioning, zeppelin untuk hang on. Ya Ini bahasa teknis ya, mungkin kita nggak terlalu dalam nanti membahasnya mengenai ini. Kemudian dia bisa di internet, basicnya, dan lebih enak untuk teamwork-nya. Ini mengenai UI tools. Nah, kemudian selanjutnya ada definisi mengenai user experience. Secara definisi bagaimana sikap, tingkah laku, emosional, dan bagaimana user merespon saat menggunakan sebuah produk. Itu adalah user experience-nya. Nah, tugas UX adalah kita harus bisa memenuhi ketiga aspek ini. Yang pertama dari aspek bisnis. Terus ada aspek teknologi, ada dari sisi kebutuhan user. Dari sisi aspek bisnis, kita harus bisa mempertimbangkan dampak ke bisnisnya, bagaimana biar omsetnya naik, biar investor datang lebih banyak lagi. Tetapi dari sisi teknologi, kita juga harus bisa diterapkan secara realistis oleh developer. Terkadang kita berhayal dengan proses bisnis yang tidak masuk akal, desain bagus, tetapi teknologi ternyata tidak mendukung. Kemudian kita juga uh, pertimbangkan juga kebutuhan user. Kita bisa meresearch kebutuhannya user itu apa. Ketika kita memadukan ketiga aspek ini, maka terbentuklah sweetpot Spot yang kita kita letakkan UX di situ. Kemudian goalsnya dari UX adalah yang pertama itu jelas membuat usability produk semakin baik yaitu dengan cara kita membuat produk dengan isi to learn, isi to use, easy to remember efficiency to use, efektif to use, safe to use, jadi aman untuk penggunaannya, kemudian good utility. Nah, dari unsur-unsur, dari usability tersebut, kita juga harus bisa memasukkan unsur-unsur hiburan, emosionalnya, terus bisa produk tersebut bisa membantu di kehidupan kita produk tersebut bisa memotivasi kita, secara tampilan juga epic. Kemudian, entertaining. Jadi, kita harus bisa memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam produk kita, sehingga tujuan dari produk kita adalah membuat user itu merasakan happy, enjoy, satisfy terus engagement-nya juga. Tinggi, nah, ketika semua itu sudah terpenuhi, maka tujuan dari UX itu sudah berhasil. Nah, lalu kenapa sih kita perlu mengukur UX dari sebuah produk? Jadi bukan berdasarkan asumsi ya, tetapi berdasarkan pengukuran. Jadi jawabannya adalah... Untuk membantu kita dalam meningkatkan kualitas dari produk dengan menggunakan UX metric, kita akan mengetahui kebutuhan user secara uh, secara tepat sesuai dengan data yang ada. Walaupun uh, kita membuat produk diawali dari asumsi ya, tetapi asumsi yang kita bangun tersebut perlu kita validasi dengan melakukan pengukuran-pengukuran dan data-data yang ada ibaratnya kita membuat penelitian ada hipotesa dan hipotesa hipotesa tersebut harus dibuktikan dan kita menggunakan hasil pembuktian dari penelitian tersebut untuk mengukur keberhasilan produk kita nah di sini ada sebuah quote quote dari Edward Deming yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat memanage apa yang kamu tidak ukur, jadi ini salah satu alasan mengapa kita perlu melakukan pengukuran di dalam